Waspadai dolar New Zealand, USD sedang tertahan di area kritis. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan dolar New Zealand, USD terlihat masih berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound ke sekitar area kritis. Perhatikan!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 Sebaliknya waspadai jika harga Dolar New Zealand, US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.70080 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.70608. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Juli 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.